Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Be Lovers, serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada Selamat sore kembali di FATV hadir untuk mengabarkan informasi terbaru Kabar baik, kabar bahagia seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilat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 Baiklah para sahabat leslari manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan dan kabar terbaru kita sore hari ini Vitamin bahagia kita dapatkan persahabat ya kali ini Kita mendapatkan vitamin lewat abang L yang diam-diam ternyata ketemu dengan bibi guzel Wow, Masya banget ya idola kesayangan kita ini Diam-diam abang Fatih main ke tempatnya bibi guzel Mengaji abang L udah nengokin enjin, tuh wajar banget ya. Kalimat ucapan terima kasih buat abang Fatih, dan kita simak persahabat Baby L ini seneng dan happy sekali ketawa bahagia terlihat dari raut wajahnya abang L saat main dengan baby guzel Masya Allah, persahabat ya, dari dalam perut pun mereka sudah berteman. Mudah-mudahan dewasa nanti, pertemanan mereka memang semakin erat, persahabat ya. Kalau bisa sih mereka berjodoh, kita doakan yang terbaik. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar Underskorsi. Ada kalimat caption yang dituliskan, Jomlo menangis, kekusekan melihat ini katanya tuh. Wow, Masya Allah banget ya, idola kesayangan kita, terkhusus Abang Fatih yang selalu membuat semangat warga Konoha, hingga komentar pun banyak juga diberikan di postingan ini. Dari Junior 237 mengatakan, Abang, kalau jumpa ayang, senyum terus bawaannya. Pasti dong, karena happy sekali ya bertemu dengan pasangannya. Masya Allah, luar biasa idola kita. Semoga selalu sehat. Tahan tentunya mendoakan yang terbaik buat idola kita. Kemudian persahabat, tak mau kalah dengan anaknya, pandanya pun. Ini tentunya sweet banget hari ini. Akhirnya muncul juga vitamin bahagia dari Swiss persahabat ya terpantau Papa Bilar Bunda Lese Kejora memakai warna yang senada, warna coklat Kali ini terlihat sangat keren banget ya luar biasa Dan banyak sekali dibanjiri komentar hingga respon yang diberikan Dari Butter Cookies393 mengatakan Gemes banget panda pandah, oh, nya kapalan terus, wow pasti ya kita selalu happy setiap hari disuguhkan vitamin yang sangat membuat kita bahagia. Kemudian, bersahabat, sebelumnya ada kalimat caption yang dituliskan oleh Leslar Al-Fatih. Pandanya nggak mau kalah sweet dari anaknya, tapi lebih sweet puzzle sih. Wow, <laughs> ini sikut banget ya. Dan kita simak juga, bersahabat, di uang berikutnya. Alhamdulillah, the sky is blue today. Wow, semoga, bersahabat, ya perjalanan, liburan... Lesti Rizky Bilar di Swiss selalu diberikan kelancaran Apapun yang dilakukan mereka Segala urusannya selalu dipermudah Kita hanya bisa mendoakan dan mensupport yang terbaik Apapun itu buat idola kita Bunda Lesti dan Rizky Bilar Dan terpantau banget persahabat ya Papa Bilar memang saat ini makin terlihat subur sekali Masya Allah efek bahagia dengan sang istri tercinta ini luar biasa. Kemudian per disimak juga. Di sini ada momen saat Leslar terutama Rizky Bilar menyaksikan pertandingan Liverpool versus Real Madrid. Ini diunggah oleh Kak Kartika Putri. Masih aja diingetin katanya tuh ya. Habib Usman satu-satunya yang dukung Madrid di draw Liverpool Wow, ternyata persahabat ya Di draw Liverpool ini hanya Habib Usman saja Satu-satunya pendukung Real Madrid Dan perhatikan yang dilakukan oleh Habib Usman Kepada Rizky Bilar yang kalah persahabat ya Tim kesayangannya di pertandingan tersebut Habib mengelus-elus kepalanya Papa Bilar Tuh, Perhatikan tangannya Habib Wow, luar biasa banget ya Dan di sini juga ada sebuah kalimat Ngeledikin fans sejatinya Liverpool, Rizky Bilar Lesti Kejora paling panik pas kalah katanya tuh ya Ini langsung banget persahabat ya Mendapatkan tentunya tanggapan Salah satunya dari Les Larsik mengatakan Sabar pak sabar Emang ceng-cengin orang tuh seru pak Tapi ya gimana mohon maaf Mimin juga kadang suka gitu sama teman-teman Untung teman-teman mimin kagak berperan pak Masya Allah Dan kita langsung saja lihat diunggah IGSnya Papa Bilar Yang mengunggah kembali postingan yang diunggah Oleh Kartika Putri Dan kita salpap dengan sebuah kalimat Yang diposting BTW Habib doang fans lawan Yang ngeledekin aneh Tapi aneh Tetap senyum-senyum. Wow, hayah habib saja nih persahabat ya. Yang ngeledekin, tapi Papa Bilar tetap senyum-senyum. Ini sih luar biasa banget. Mudah-mudahan pertemanan mereka selalu terjaga dengan baik. Amin. Kemudian persahabat, ada unggahan terbaru juga di TikToknya Papa Bilar. Baru saja mengunggah sebuah postingan video persahabat ya. Bunda Lesti terpantau. Kita lihat persahabat ya, lagi Tentunya dijulitin oleh Papa Bilar Masya Allah, luar biasa Idola kita ini selalu membuat kita bahagia Setiap harinya Doakan yang terbaik, support dan dukung Apapun itu buat Lesti dan Bilar Kita juga masih menunggu kejutan Hingga cedukan vitamin terbaru berikutnya Jangan kemana-mana Tetap stay tune dan pantengin channel ini Terus biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik, terbaru Terupdate dan terhangat Berikutnya Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar. Bang ingin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.